Lupa buat kalian semua yang lebih nyelot ya berbicara ini buat kalian yang terlalu ambisi banget karena enakku banget dalam bermain jam suatu gila kecah ini membahana banget meskipun 700 tapi ya cuy enggak jenis uji anjiii itu perkaliannya cuy bagus banget hmm, mada kali atau kali rampu lagi anjii enggak mau cuy so. perkalian kebelasnya cuy main ya enggak so. ya siapa so. siapa siapa cuy uji semanganya ya lupa. dan pisahnya anjii lupa kalian gede juga so. Tuh, ternyata juga gede, 14 ribu dikali berapa itu? Ah, 49, angkis langsung jangkis Halo guys, welcome to back my channel Kembali lagi, di channel yang sederhana ini coy Oke, okay, seperti biasa, kali ini kita akan bermain dan bertempur lagi di situs yang terpercaya banget, guys. pastinya di bawah 98 objek ini-sini, gue membawa ke modal 552 ribu, ya. Tempat gue di sini 800. Dan buat area mainnya, gue di sini bermainnya di esponan sih. Semoga aja tuh ada peluang WD kali ini, guys, Dan kalau sudah ada peluang WD, langsung aja kita gaskan WD biar enggak rungkat-rungkat banget dalam bermain, nih, guys oke salam sejahtera juga buat kawan-kawan dan sobat sobat semuanya dimanapun kalian berada cuy jangan lupa untuk didukung dan support through channel ini agar selalu bisa maju dan selalu bisa berkembang ya. karena tak dukungan dan support dari kalian semua channel ini gak ada apa-apanya dan buat yang baru hadir yang baru pengen bergabung anjir kayak kurang satu lagi cuy eh jangan lupa untuk dibantu subscribe dulu bro karena semua ini gratis cuy gak bayar cuy jadi alangkah eh, baiknya juga langsung kita buykan aja 40.000 mau aja ga kak cuy jadi dibantu-bantu support untuk selalu ya cuy biar gue selalu semangat cuy buat konten-konten yang lebih menarik dan jelas banget buat kalian semua cuy <tuh> dan perlu di disini gue juga bosan bosannya ya sebagai konten kreator cuman bisa menyarankan dan buat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 karena menjadikan game slot ini sebagai mata pencarian itu sangatlah tidak bagus sekali jay. dan buat kalian yang belum pernah berterjun ke game slot jangan coba coba gak kuat mental nanti bisa habis ah, saldo kalian coi karena bermainnya juga pasti ngasal banget ya apalagi buat para pemula ya jadi buat para pemula ya kalian bisa juga ikutin trik dan cara saya bermain ya moga aja ada peluang jay. jadi kita bisa WD bareng sih dan buat kalian yang penasaran banget dengan situs yang saya tempur ini cuy ini buat linknya sudah sematkan di pin kolom komentar cuya. tinggal kalian komen-komen juga di situ itu, itu alangkah baiknya juga cuy kita juga bisa sharing-sharing bareng tentang info slot gacor hari ini dan pola slot gacor juga rtp nya juga pola anti rungkatnya cuy mungkin aja kalian eh, ada <tuh> ada pola yang lebih mantap juga dari saya ya kan oke kita coba gitu dulu di quick quick santainya ini cuok Kita spin-spin santai dulu enggak masih kita langsung baikan di 80 cuy moga aja nih enggak rungkat cuy oke paling asik ya kalau bermainnya di bangunan saya ini gue baikan kan cuy karena mengharap mengharapkan skater itu lama banget cuy bisa-bisa selalu kita habis cuy tapi pada-pada juga kita ngebay dan jangan uh, di pola-pola yang seperti itu juga cuy kalau oh, emang di pola itu rungkat jadi kita bisa pindah ke pola yang lain oke okay, yuk olipopnya 6 bol 6 dan nambah satu anggir ini tuh jeninya oke okay, sabunnya anggur anggir gak mau cuy lumayan bu. Rp1000 dikali berapa tadi? 14. 7690 nih. Ini perkalian aja anjay, enggak fonik, go. Di perkalian nih gede-gede banget ya. Semoga aja nih ada perkalian 100 ya Dan pecahnya juga 10.000. Mantap kali, nuju langsung WWD ini juga ya. Oke nice lumayan. Kita gak ungkat-ungkat banget lah guys ya, karena modal 80 naik 180. Oke, kita coba di bed 2400 ya Kita coba dulu nih di 10 kali putaran nih Cok Oke, gila Lama banget koneknya, Bro <coughs> Hmm, tuh gitu. Kan, wah ini lama banget, cuy Ini cari, cari gratisnya eh uh, Sulit ya, Cok begitu sulit coba anjir, begitu sulit ijih, pisangnya bro mantap kali ini gas kentru sampai sampai kentru aja coba anjir hmm, tuh, lo liputnya kurang lagi anjir, gak mau coba 20, oke, okay, gak mau dikasih kita coba baikan baikan di seribu, eh di ribu semoga aja nih di 80000 eh uh, turun kali 250 nya cuy ya Ih, di awal permulaan aja nanti dikasih perkalian 14000 cuy rollipopnya nambah lagi dong anjir rp tuh 19000 megalodon cuy gila 32000 lumayan oke anjir gak mau cok banyak banget yang perkalian tadi ya, tapi enggak, enggak boleh doa di akhir. Moga aja nih, baikan di Sabang dulu. Enggak rungkat ya, ya. Oke, pisangnya aja nampal duduk kayak satu. Hmm, berapa 15 ribu? Nice, lumayan. Oke, selamat kamu memenangkan apa itu, cok? Anjir nambah lagi saldo ya bro. Oke kita coba di 1200 ya. Kita coba isi 1200. sekarang di 1200 sih. Putarannya kurang bagus. Kita bisa perbaikan Oke. Okay. Okay, kita coba ya di 1200. Ini nggak tahu nih bakal jadi apa nih. juga. bakal jadi berapa. Gue nggak tahu nih. Moga aja nih perkaliannya gede-gede dan kecarnya juga gede ya. sudah nggak ibu, kali cow, hmm, kali 20 puluh empat puluh macam paling rusia aja jadi 46. oh uh, gila gila gila mau gak jenam pol satu lagi anjir nambah lagi lima belum kadang, kadang udah mau habis sih ya. nambah spin lima nih oke okay, gas kun ini kalau udah ada peluang langsung kita gaskan aja cok oke okay, gak mau cok uh, ini anggur anggur pisangnya juga mantap uh nice lima 5000. Uh, tuh, super. Super kali, Jo. Yang terakhir nih, Cok, ya. Nah, el. Tapi lima aja, Jo, dikasih, Jo. Cok. lumayan. Kita putarkan lagi yang Pet yang sama aja Jadi ini terakhir kita coba baikan di 1.200 terakhir aja ya. Ini kalau uh, enggak menang ya udah kita sisanya gitu deh, nge aja sih. Ber enggak enggak enggak banget, tapi semoga aja ini kita menang deh. Ini kalau ini dah kelihatan langsung aja BWDA ini. Aku nah, enggak mau yang bermainnya terlalu rungkat-rungkat banget. Enggak asik ya kalau rungkat ya. Musih juga lagi. Hmm, tuh, 46 46000 lagi Cok, Rossi. Uh, tuh paling generasi perkalian 10 gila kali 100 nya gak ada timbul nih tuh. mana nih dia di 4000 mana nih aduh zongali panggil mau dia di mungkin dia mau di 1200 dua ratus aja yuk lanjut ya balik modal nih bro sebisa nih balik modal nih ini mulai mulai nafsu ya cuy gue bermain ini mulai nafsu tapi gue tahan tahan aja ya gue gak mau ya sampai rongkak rongkak banget karena emang agak lebih banget cuy dalam kungkatan itu ah tuh kayak bu aja nih cuy Anjir, tuh perkalian cuy tuh bagus banget eh nah, tuh lagi apa kali nampul lagi anjir gak mau cuy perkalian 14 kayak bu nah iya nah kis, uangkanya, gilanya juga, dan pisangnya anjir yang perkalian gede nih tuh pecahnya juga gede, empat dikali berapa itu ah, 49 anjir, langsung saya kolonel, 700 lebih gila ini lebih baik kita WD aja, ya. ini banget. tapi ini nambah sih. ini ada nambah lagi spesiesnya, seketik, anjir ada terakhir nih, malah malah nambah sih, tapi nggak apa-apa ya. Cuy. Ini kemungkinan kita bakal bisa uh, JP kali ini. Anjir, enggak mau coy JP coy. Oke coy, langsung aja kita gaskan WD aja sih. Jangan takut-takut banget. Okelah okay kawan-kawan dan sobat-sobat slot teman-temannya -sobat jangan lupa dukungan dan support terus channel ini agar selalu bisa maju dan selalu bisa berkembang sih. Karena tanpa dukungan dan support dari kalian channel ini enggak ada apa-apa. oke okay lah thank you buat kalian semua terima kasih banyak juga buat kalian Semua salam slot guys, salam slot. Slot slot.